Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Rizka Hachano Sekarang kita lagi jalan-jalan Di Sumatera Barat ya Nah kali ini kita lagi menyusuri Jalan Silayang Yang berada Di Sumatera Barat Yang merupakan jalan penghubung Bukit Tinggi Dengan Kota Padang Jadi pemandangan sepanjang perjalanan di Silayang ini sangat memanjakan mata ya dengan hijaunya. Jadi kita mau benar-benar terpesona dengan Sumatera Barat ya. Di sebelah kanan kita ini adalah perbukitan dan di sebelah kirinya itu ada sungai ya. selama di perjalanan ini kita disajikan dengan pemandangan yang hijau-hijau memanjakan mata memang kalau Sumatera Barat terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa jadi kita mau uh, pergi ke kota Padang dari kota Bukit Tinggi ya guys kita harus melewati Jalan Silayang ini yang merupakan jalan penghubung utama kota Bukit Tinggi dengan kota Padang nah ini ada sungai kalian di sebelah kiri kita ini itu airnya sangat jernih sekali ya guys rasanya pengen mandi buat nyembur. nah ini adalah uh, rel kereta api ya di atas kita nah jadi di sepanjang perjalanan ini juga ada nih guys disediakan tempat-tempat wisata seperti yang kita lihat sebelah kiri ini itu adalah pemandian ya tempat uh, wisata buat keluarga berupa kolam pemandian Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mandi-mandi santai bersama keluarga dan anak-anak tercinta, bisa berkunjung ke sila yang ini ya. Nah, ini terdapat banyak pilihan pemandiannya. Nah, kita bisa lihat itu airnya jernih sekali, tempat parkirnya juga luas ya, guys. Nah, itu terdapat banyak pilihan nih, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pilih mau mampir di mana ya. Jadi di sepanjang perjalanan ini kita juga bisa menemukan berbagai macam rumah makan ataupun tempat santai-santai. Dijamin buat teman-teman yang mau yang melintasi sepanjang perjalanan ini nggak bakalan bosan karena ini benar-benar indah sekali ya, teman-teman. Nah, ini juga ada masjid ini baru dibangun ya. Jadi kalau teman-teman kebetulan uh, lewat di sini dan Pas waktu sholat bisa mampir sholat dulu ya Nah ini di sebelah kanan kita satu lagi nih guys Ini adalah air mancur Wow Jadi ini merupakan salah satu tempat wisata juga gitu ya, yang ada di Sumatera Barat ya Yang selalu ramai dikunjungi setiap hari setiap akhir pekan maupun uh, di hari libur atau lebaran ya karena di bawah air mancur itu juga bisa uh, untuk tempat mandi-mandi berendam ya Nah juga di sepanjang perjalanan di dekat air mancur ini juga terdapat banyak yang jualan oleh-oleh uh, rumah makan kalian bisa lihat sendiri ini macet ya dan sangat ramai sekali masyarakat yang melintasi jalan si yang ini nah seperti inilah situasinya guys rame banget ya tapi jalannya itu seru banget apa teman-teman yang udah pernah melewati jalan ini dan menikmati keindahan alamnya tuh bisa dilihat view di depan ya guys indah sekali dijamin enggak bakalan berkedip mata kalau lewat sini ya ini baru namanya cuci mata ya guys jadi buat teman-teman yang bingung mau liburan mana boleh nih singgah di Sumatera Barat ya kemanapun tempatnya itu pasti asik sekali nah ini setelah ini ada lagi satu nih guys ini namanya adalah Malibo Anai, nah di sebelah kita ini nah itu atau Anai Resort nah itu juga merupakan tempat wisata banyak sekali pilihan di dalamnya nah ini juga ada cafe baru nih ibumi yang sebelah kiri, nanti kita review kapan kapan ya guys jadi kalau buat teman-teman yang berkunjung ke Sumatera Barat, itu di setiap kotanya, di setiap daerahnya itu ada tempat wisata yang menakjubkan, ya. Yang pastinya itu wisata alam, yang memang keunggulan dari uh, provinsi Sumatera Barat ini, ya. Selain uh, alamnya yang indah, masyarakatnya yang ramah tamah. Makanannya yang enak dan beragam, dan budayanya yang unik juga, ya guys. Dijamin teman-teman semua gak bakalan bosan dan gak bakalan pernah puas kalau jalan-jalan di Sumatera Barat, baik itu di Kota Bukit Tinggi, Payakum. Eh, Pariaman, apalagi ya, kota di Sumatera Barat, Pasaman, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Itu masing-masing daerahnya punya keunggulan tersendiri. Jangankan. Wisatanya ya guys, ini untuk melewati sepanjang perjalanan aja di Sumatera Barat ini kita udah merasa berwisata. Teman-teman nah, bisa lihat nih sepanjang perjalanannya itu hijau, udaranya yang sejuk, lah memang bener-bener uh, memanjakan mata, hati dan pikiran ya. mau liburan kemana atau sedang merencanakan mau libur kemana, boleh singgah di Sumatera Barat ya, dijamin gak bakalan bosen jangan lupa ikuti Rizka HH channel dan jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dan ikuti video-video kita selanjutnya dan terima kasih ya teman-teman yang udah mau Bye bye